Man salla alaihya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali? Sallallahu alaihi biha asyara, Allah kirimkan sepuluh kebaikan, kebaikan, kebaikan. Khutat anhu asyara sayyat, ditutupi sepuluh silap dosa dan kesalahan. Warufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan.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 Salawat munjiat Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi al hajat wa tutahhir nabiha min jami al sayiat wa tarfa'una bi darajat wa tuballighuna bi ahsal ghayat min jamil khairati fil ayat wa ba'da al mamat innaka mujibud da'wat wa ya qadhiyal boleh yang enggak hafal panjang Pak Ustaz gerak-gerak karena mulut yang penting ikhlas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 Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, putau, -sabu, lem kambing. <Selihbar> Setelah yang dimuliakan Allah ta'ala Dia yang mendoakan kita. Yang doanya dikabulkan Allah. Yang doanya tidak ditolak Allah. Allah jamin untuk dia. Wala sawfa yu'atika rabbuka. Apapun yang kau minta, akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Mian, doa kita ditolak Allah. Zikir kita belum tentu diterima Allah. Taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Laylatul Qadar. Belum tentu dapat hajiman brother. Tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah sok Salawat. Kenapa? Kena salawat itu ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.